Apakah kau sudah merendam abu ayahmu di sungai, nak? Iya. Dan lebih baik kalau aku juga tenggelam di sana. Kenapa kau bicara seperti itu, Kundan? Apa yang harus ku katakan? Uangku hanya cukup untuk membeli tiket pulang. Atau membeli makanan. Aku belum makan sejak kemarin malam. Katakan padaku, bu. Apa gunanya kehidupan seperti ini? Jangan bicara seperti itu, nak. Jika semuanya ada di tanganku... Tidak akan membiarkan kau kekurangan uang Tapi Iya, ya, aku tahu Semuanya dalam kendali Kamri Dialah nyonya rumah ini Aku tahu uang darinya Itu hampir mustahil Ini pasti akan terjadi Tunggu sebentar Ibu akan buatkan sesuatu untukmu Hanya ada satu cara Untuk mendapatkan uang darinya Kamli! Udah. Kamli! Kamli! Aku butuh dokumen rumah dan ladang. Sekarang. Kenapa? Apa yang akan kulakukan? Aku butuh uang. Itu propertiku. Akan kulakukan apa yang kuinginkan. Bukan urusanmu. Kau sudah tahu kan? Surat-surat rumah dan ladang ini... ...telah digadaikan kepadaku. Ayah menggadaikannya kepadamu. Kesepakatan itu berakhir setelah ayah tiada. Sekarang properti itu adalah milikku. Ayo berikan, cepat. Apa ini, Bu? Kau begitu menyayangi anakku. Setidaknya didik dia sedikit. Anak bukan saja mewarisi properti ayah mereka tapi juga mewarisi pinjaman dari ayah mereka juga. Kau mengerti? Bayar dulu pinjaman ayahmu, baru aku kembalikan dokumennya. Jika aku punya uang, kenapa aku harus menemuimu? Ayo, ayo Kundan. Ayo. Aku tahu, Kundan, kau memang tidak punya kemampuan sama sekali. Tapi setidaknya, kau bisa menjadi buruh dan mencoba mencari nafkah. sekali lagi aku tidak mendengarnya apa yang ku katakan ini salah bu, hah? Kalau dia bekerja, dia akan mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Dia tidak akan kelaparan. Kau ingin anakku bekerja sebagai seorang buruh? Jika ayahmu sekarang ada di sini, maka dia akan mengurus dirimu seperti dia mengurus urnilah sayangnya saat itu kau tidak ada di sana atau kau juga akan tiada sama seperti yang Urmila alami kami sudah berusaha sebaik mungkin tapi kami tidak bisa menyelamatkan Urmi ataupun bayinya tidak tidak ini tidak mungkin kondisi kehamilan Urmi kalau dia mengalami shock sedikit saja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 Untuk orang yang tega menghabisi menantu dan cucunya sendiri. Monster seperti itu memang pantas dia. Ya? Tutup mulutmu atau. Ayo kita pergi. Ayo, Bunda. Kenapa Ibu melarangku untuk bicara? Kamli, dia telah berani menghina ayahku Aku pasti akan menghabisinya Tenang Bu. Untuk sekarang, sebaiknya kita tetap diam Aku sudah terlalu banyak bicara Seharusnya aku tidak memberitahu tentang urmi Kamli bisa melakukan apa? -apa. Apalagi yang bisa dilakukan Orang-orang keitsar -orang itu Nimboli dan Bibi Mereka sudah menghabisi ayahku Sebelumnya semuanya begitu baik. Aku tahu itu, nak. Untuk sekarang kita harus mematuhi Kamli. Ibu, kau ingin aku menjadi buruh, bukan buruh? Bekerja, bekerja sendiri. Kamli ingin agar kau bekerja, bukan?